gimana sih dong Halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Ska official. Oke guys, jadi di video kali ini di sini saya akan membagikan versi preset yang terbaru lagi guys ya. Oke, kita langsung aja simak satu per satu Oke okay, lanjut ke persidangan yang kedua. Oke okay, lanjut ke persidangan yang ketiga. Oke, lanjut ke versi yang keempat ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke versi yang kelima.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 Oke okay, lanjut ke percita yang ke delapan Okay, lanjut ke versiode yang ke-9 ya Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-10 ya Oke, lanjut ke verse yang ke-11. Oke, lanjut ke verse yang ke-12. Oke lanjut ke versiode yang ke-13 ya <SILENCIO> Oke lanjut ke versiode yang ke-14 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-15 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-16 Adam sayang Adam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 Oke, okay, lanjut ke versi ring ke-19. Oke lanjut ke versi yang ke 20 puluh ya. Percuma mencantik gitu kalau bibirnya seperti SCTV satu untuk semua. Oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.